di warm up lap ready, go. Mas Adi ini pembalap beneran ya? Pembalap beneran, ya. Gua tahu dan hmm. sepertinya jam terbangnya juga lama ya, ya? Iya, dia pembalap beneran dan beneran pembalap. <laughs> 2021 rookie champion, tepuk tangan dulu buat the champion Mas Adi. real drifter playing RC, ready? 3, 2, 1, go! Run pertama dari Mas Hadi. Wow, nice adjusting dari Mas Hadi. Coba di maintain semua line dan angle, speed yang cukup baik. Bagus sekali, poin kedua. Poin terakhir, nice, finish, very smooth. Wow First run Mas 91 point Wow, 91 Ngeri nih, ngeri Second run Second run Ready Three, two, one Go. Mas Hadi sangat tenang kalau gua lihat Mas Hadi ini mainnya dan smooth coba lihat cara dia maintain semuanya style angle line sangat baik ini adalah dua poin terakhir finishingan yang sangat mas sayang sekali nggak apa-apa Mas Hadi Wow itu kalau dia dapat tinggi Tepuk tangan untuk Mas Hadi Why Mas Hadi, why, why